Selamat datang di channel Estemo Channel, dan kali ini aku bakal ajakin kalian ke satu tempat surganya para ibu-ibu dan pecinta home decor, pastinya uh, oke. Okay. Dan kali ini aku bakal ajakin kalian ke satu toko. Tokonya ini ada di mana-mana Terutama uh, di Surabaya Ada beberapa toko Mereka punya cabang di beberapa tempat Dan yang kali ini aku datang Di uh, toko Cafe Glass Surabaya Barat Tepatnya di HR Muhammad Nah Uh, aku mau tunjukin kalian spot-spot di sana jadi menjual berbagai macam aneka perlengkapan dapur, perlengkapan rumah tangga baik yang pecah belah, aluminium, stainless, uh, juga kayu dan juga pastinya plastik ya semuanya komplit di sini buat kalian, teman-teman ada ibu-ibu juga di mungkin yang tinggal di area Surabaya kalian bisa langsung mampir aja ke toko Cafe Glass yang sangat lengkap pastinya dan juga buat kalian yang para e, pemilik usaha kuliner e, entah itu restoran, warung, depot dan lain-lain kalian pasti seneng banget kalau misalkan datang dan mampir ke sini. Karena barang-barangnya beraneka ragam dari yang kualitasnya yang pasti kualitasnya oke -oke sih sini kualitasnya oke-oke sih kalau aku lihat. Jadi Uh, bukan yang kaleng-kaleng gitu. Nah, ini benar-benar sangat beraneka ragam banget. Ada kaca-kacaan, kristal, Macem-macem uh, banget benar-benar dari materialnya dan dan bentuknya dan mereknya juga luar biasa. Jadi aku mau tunjukin kalian betapa lengkapnya toko ini. Ini ada toples yang pastinya hype banget kalau misalkan kalian tahu di Shopee. Uh, dan juga di beberapa YouTube-nya, orang-orang uh, kita bisa tahu, ya, itu uh, ada dijual di IKEA, namun di sini komplit banget dengan harga yang pasti jauh lebih murah. Nah, ini juga ada aneka perlengkapan sini ada centong Centongnya juga macam-macam Kualitasnya juga grade-nya macam-macam Fungsinya juga macam-macam Bentuknya juga macam-macam Harganya juga beragam Dan saya rasa ini bukan harga yang uh, Terlalu tinggi Namun ini benar-benar uh, Sangat terjangkau ya Kalian bebas memilih Beraneka macam bentuk Harga dan lain-lainnya. Oke okay. Aku tuh benar-benar datang ke toko ini Itu dari kurang lebih jam Sekitar jam 11 siang Sampai aku tuh lupa makan Dan aku baru sadar setelah keluar dari toko itu Aku tuh keluar di setengah tiga Jadi bayangin kurang lebih empat jaman Aku ada di sana Untuk keliling muter-muter selain aku videoin Juga aku ada belanja beberapa um, kecangkir yang memang aku butuhin untuk di rumah dan bener benar aku suka banget dari kualitasnya karena dengan aku mendapatkan kualitas sebagus itu seperti halnya kalian belanja kayak di Sogo, Sogo gitu ya, itu benar-benar kan harganya benar bener pricey tapi kamu bisa dapetin disitu dengan harga yang sangat-sangat miring buat kalian juga yang mm, suka kalau misalkan ada hari raya lebaran, natal dan juga tahun baru Cina ya. Itu kalian bisa banget hadiahin kolega-kolega kalian, keluarga kerabat dengan uh, parcel barang-barang di sini. Nanti biasanya di di setiap ada event-event tertentu seperti itu mereka menyediakan jasa untuk parcel dan kalian tinggal pilih pasti harganya jauh lebih murah daripada kalian beli langsung kayak di Sogo dan lain-lain itu benar-benar harganya sangat-sangat uh, affordable buat kantongnya ya dan benar-benar cuci mata banget pada saat aku di sini kayak aduh semuanya lucu setiap kali kayak ini nih ya cangkirnya itu benar-benar bagus tapi kalau misalkan kalian beli di luaran itu kan benar-benar harganya bisa sampai dua kali lipatnya itu beneran Aku nggak bohong karena aku membuktikan sendiri lihat harga di sana itu benar-benar sangat mencengangkan dengan kualitas yang sebagus itu tapi kamu dapat barang yang uh, oke okay, kualitas bahannya juga tebel terus uh, terjamin ya bukan yang kaleng-kaleng yang kalau kamu masukin ke microwave terus langsung pecah gitu enggak dia nggak jual barang-barang begitu saya rasa ya nah. Uh, terus terang, ini bukan endorse ataupun promo, uh, tapi benar-benar sesuai dengan apa yang aku lihat di sana, dan aku rasakan, dan aku tuh, aku tuh buktikan sendiri dengan belanja beberapa uh, barang di sana. Ya, nah, aku sangat puas. Uh, yang pasti, kalian yang baru mau isi rumah, teman-teman uh, yang baru saja menikah atau juga menambah koleksi di dapur kalian, kalian cocok banget deh harus pergi ke sini dan juga kalau nggak salah, toko Cafe Glass ini dia juga punya online-nya uh, kalau nggak salah di Tokped juga ada di Cafe Glass gitu jadi mereka juga men, apa memiliki jasa untuk pengepetannya dan pada saat kamu membeli di sana tuh uh, kamu di packing satu-satu dengan kertas yang aman jadi pada saat kamu bawa itu aman dan sampai sejauh ini saya nggak pernah ada masalah setiap kali saya belanja di sana gitu Oke nih ini seperti tempat-tempat apa ya kalau kalian punya restoran atau ada catering dan lain-lain kalian bisa sini dan ini juga Berbagai macam piring dengan varian warna putih dengan harga yang sangat-sangat ber, uh, bervariasi. Ada yang uh, mahal, ada yang murah, ada yang sedang. Ya, aku juga ada beli ini. Ini aku suka banget piringnya. Jadi, kalau kamu punya yang berkuah, langsung aja masukin di situ. Gak usah perlu mangkok tambahan. Nah ini ada beberapa barang-barang yang terbuat dari stainless Dan stainlessnya ini rata-rata made in India Karena memang India juga sangat terkenal dengan produk uh, stainlessnya ya Mereka juga piring buat mereka makan juga biasanya dari stainless Ini barang-barang pecah belahnya atau porcelainnya keramik Itu juga sangat beraneka ragam besar, kecil, jadi uh, semuanya ada standar internasional piring-piringnya, restoran berbagai macam, rata-rata mereka juga pesen di cafe glass ini kalau saw aku ya untuk beberapa restoran, rata supply beberapa restoran-restoran di Surabaya uh, juga di beberapa daerah yang lain uh, saya kenapa saya ngerti? karena saya punya teman yang memang dia itu punya restoran dan apa untuk peralatan masaknya dan makannya? Dia disuplai oleh cafe Glass ini. ini uh, ada, apa oh, ya, ini bahan ikannya juga buat saji, turun saji, ada berbagai macam ya. Ini juga sangat cocok buat parcel parcel, ada satu set uh, apa untuk minum teh, gitu-gitu sih ini juga untuk tempat es krim yang tidak bisa tahu ya, di scoop gitu, oke okay, dan ini juga ada teko yang terbuat dari stainless, lucu banget ini untuk mengocok teh ini juga ada untuk teh. mengocok nyoket terus kita lanjut ke lorong berikutnya ada rantang-rantang panci-panci uh, dan juga tempat saji yang masih yang bisa dipanaskan semuanya komplit dengan berbagai kualitas yang bagus dan juga bervariasi oke ini juga ada untuk menggiling daging giling kacang macam-macam panci ini juga besar-besar banget dari yang sangat kecil sampai yang besar banget Dengan kualitas yang uh, Beraneka ragam dan rata-rata sih bagus sih Itu juga tekonya uh, Ini juga Lucu banget Kalian mau cari apa aja Kayaknya ada deh benar Bikin orang lapor mata <laughs> uh, Mohon maaf ya Karena video ini tuh bakal panjang Karena Bener-bener uh, aku tuh satu-satu ke setiap gangnya. Setelah aku videoin satu-satu itu, aku baru terakhir nah, aku milih supaya uh, tangan aku ya nggak pegang terlalu ma banyak macam-macam barang itu lucu banget kan, ini kayak uh, wajan di tempat makan saji uh, masakan India dan juga masakan Thailand itu juga aku melihat. Yang bagus ini juga, ini, ini tempat kobokan ya, atau ini baskom kecil lah ya, kita sebutnya. Oke, okay, next Kita lihat satu-satu, wadah minyak ini juga tempat sendok, sutil, dan lain-lain. Terus ada teko juga di stangnya. kopi kan. ini buat apa bikin kremnya mau kremnya gitu ini tempat sendok ini sendok ini juga uh, ada yang dari kecil sampai besar oke nah oke perlengkapan untuk catering dan lain-lain ini panci besar banget Nah ini aku mau ke lantai dua Jadi ke aneka perlengkapan kayak plastik-plastik, kompor, elektronik, dan juga ada office Ini area yang isinya juga plastik-plastik Terus tadi ada piring-piring melamin Dengan berbagai macam merek Ada yang Indonesia punya ya rata-rata juga China terus ini juga ada pot-pot yang lagi kekinian warnanya putih terus wana terracotta hijau cucu banget bener-bener uh... aku ada beli sih Nah, terus ini juga ada vas bunga dari Lion Star. Terus ini ada pot, ya. Harganya, kalau misalkan kamu beli banyak juga, kayaknya bukan. Kayaknya sih memang harganya dihitung lebih murah gitu. Sini ada mika-mika untuk kamu. Paket makanan, terus ini ada saringan berbagai macam warna, terus juga ada sapu-sapu pel, di sini ada sapu ijuk dan lain-lain. komplit banget buat kalian yang sedang mengisi perabotan rumah tangga, langsung aja cus datang ke sini karena benar-benar komplit dan di sini benar-benar Oke soal lain gitu kalian tinggal pilih-pilih aja nanti dihitung dikasih di bawah Ini juga ada apa tempat-tempat saji makanan gitu yang terbuat dari kertas Gantungan-gantungan, uh, capstock, terus ini ada keranjang-keranjang yang juga kekinian ya Buat menghiasin rumah kamu juga, buat apa uh, ngerapiin rumah kamu juga ya, dari berbagai macam peritelan-peritelan gitu, divider buat sendok-sendok, buat aksesoris, Stationery gitu, semua komplit, guys. <tuh> Oke. Okay videonya cukup panjang di sini sampai sekitar hampir 27 menitan tapi aku puas banget aku pengen banget kasih lihat ke kalian ada apa aja sih di sana kalau- kalau misalkan kalian ada sempat nyari sesuatu di lain tempat itu enggak ada terus kalian bisa langsung cari aja di sini gitu cafe glass. Uh, kalian bisa searching internet, persis tempatnya dimana, di mana, uh, terutama di, di area Surabaya, uh, berbagai macam tempat kayak yang aku tahu sih, kalau di Surabaya Barat, di Air Muhammad, terus ada di Ngagel, di Surabaya Selatan, ada juga yang di Surabaya, di Kertajaya, kalau nggak salah di Surabaya Timur gitu. ada tempat untuk mencuci. Ups, ini videonya kembali lagi ke area kaca-kaca guys, kristal-kristal. Mohon maaf ada yang ke loncatan gitu. Terus sini ada botol. Hmm, aku beli terus terang botol seperti ini. Itu untuk isi minuman yang Bukan air putih, terus ada toples kaca. Lucu banget, ini ya, Seperti ini, ada apa? Uh, Silen-nya ya, supaya nggak tumpah. Terus biar bisa lebih kedap gitu, ini area jar-jar gitu. Jangan minuman Kalau misalkan kalian lagi ada tamu Lagi open house gitu Itu sangat cocok sih Terus ini gelas-gelas kaca Kecil-kecil Ada yang besar juga Berbagai macam varian bentuk Dan kualitas Toh, Kita loncat lagi ke lantai dua ya uh, Soalnya tadi juga belum beres Tapi videonya kepotong Oke Oke okay ini area di dimana uh, area yang lain di lantai 2 masih di lantai dua kita ada keset, terus ada handuk juga di sini ada karpet macem-macem ada taplak ada serbet jadi komplit banget terus itu ada kuali yang besar banget itu bayi tuh bisa tuh masak di situ <gih> banget ya ini juga ada elektronik Uh, ke dispenser terus juicer ada ini juga uh, bread maker gitu ya oven microwave komplit komplit banget sih kalian tinggal pilih aja di sini nggak usah kemana-mana lagi rice juga tadi oke okay. terus ini juga ada fry pan fry pan komplit ada teflon dengan berbagai macam merek juga terus ada styrofoam styrofoam ada ulekan dari batu dari tanah liat juga komplit banget sih terus ada bahan-bahan dari enamel gitu buat manggang, buat ngegrill nah ini ulekan-ulekan dari batu ada panci juga yang terbuat dari aluminium happy call kayaknya komplit banget guys jadi kalian baru nggak oh ini ini ini juga lagi hype banget, kan, dari Iron Cast gitu. Hmm, biasanya Iron Cast itu dicocok tuh kalau misalkan kamu punya daging-daging yang kalau cara masaknya tuh kamu uh, hot, pakai hot stone gitu, nanti bawahnya ada api. Kayak itu kayak lebih sehat gitu sih. Sini ada timbangan scaling ya. Kalau kalian bikin kue Takaran-takaran gitu Terus ini ada rantang-rantang Dari enamel juga Terus ini ada tempat parcel Nah ini juga gak lupa Berbagai macam perlengkapan kalian bikin kue Ada kue-kue cookies Ada gelera kucing Nastar, terus tadi ada yang bikin lontong juga Loyang-loyang uh, kue Cake, semuanya komplit guys Dari berbagai macam ukuran Dan bentuk yang ada dan materialnya juga bervariasi dengan teknologi yang juga berbeda-beda. Benar-benar benar-benar komplit guys. <laughs> Oke, okay. tuh lihat macam-macam banget kan? Kayaknya surga para baker juga di sini, cocok banget. Terus ini ada baju koki chef gitu, terus ini ada tempat pembuatan apa, Pukis ya mm. oke, okay. terus itu juga ada oven duduk jadi, dia ya langsung tangkring di kompor gak ada temperaturnya jadi perkiraan sendiri gitu dari yang kecil sampai yang besar ini ada wok yang biasa abang-abang mitek-tek gitu so ini bener benar sangat eh kalian lihat tadi itu apa? anglo ada anglo juga guys itu aku suka banget setiap masakan yang dimasak menggunakan anglo dengan arang kayaknya ada bau kasih gitu nah ini lanjut ke lantai anai atas itu ya tadi kita udah sempat lihat ya ini kayak keranjang parcel nah itu aku ya tanah lihat gitu lucu banget kan ini kayak area-area yang lebih besar oleh besar gitu terus sebentar lagi videonya juga akan berakhir oke okay. ini kita turun lagi ke lantai 2 nah ini ada nampan-nampan yang biasanya untuk restoran sih itu kayak ada karet kayak gitu dia memang harganya lebih pricey tapi oke okay, punya dan nah, aku juga sebelumnya punya ini ini masih awet banget tapi aku punya yang kecil harganya tempoh hari aku gak beli di disini Uh, ya sosok ya itu udah sekitar lima 6 tahunan yang lalu. Sinar baskom baskom dengan berbagai macam bentuk ukuran warna. Oh. Ini juga ada tempat sendok. Terus lanjut lagi Sudah ada lipnya tadi ini ada kapstok star gitu lanjut lagi ini juga ada tempat sendok terus menuju satu-satu ya ini area tempat sambal, saus-saus gitu nah itu kalau warna putih-putih begitu biasa orang tuh udah hijau lap permata sekarang karena lagi hype banget dunia per estetikan. Indonesia terutama, karena tibatnya kita tuh sekarang ini lagi uh, kemari kondomari kondom gitu estetik minimalis, terus uh, color scheme itu pakai monokrom putih coklat krem gitu-gitu sih jadi kayaknya sekarang tuh yang warna-warna ini nih yang macem-macem mencolok di mata ini udah lagi lagi redup nih nomornya, dibanding warna-warna putih pasti kalau ada pilihan warna lain terus ada putihnya pasti yang putih tuh habis duluan ya begitu deh hmm, aku juga suka sih warna ya teduh adem itu walaupun memang cepat kotor tapi ya itu membuat kita jadi lebih mau beres-beres kalau misalkan memang uh, orang putih cepat kotor ya ini tempat anu kerak-kerak piring komplit banget guys tempat-tempat makan kotak makan uh, botol minum anak Komplit banget di sini, ada juga ini kayak laci-laci gitu, organizer gitu, sama ada lemari baju yang dari plastik dari merek Mainstar, apalah apalah gitu, terus ini juga ada lock and lock uh, dan peralatan minum sampai makannya juga lacingnya ada di mana-mana sih, cuman benar-benar kalau misalkan kalian pergi ke toko ini tuh kayak one stop shopping gitu. Kayak semuanya tuh ada gitu komplit. Jadi, uh, kalau kalian lagi nyisir rumah, tinggal datang rumah uh, datang ke sini nih, lihat ada menjestrikan juga. Jadi bener nyari kain ya udah komplit aja gitu. Enggak usah bingung-bingung. terus ini area kayu payuan ya kan di kayu, moncong kayu, tapi sudah kayu, talunan dari kayu, ukir dari kayu, lucu-lucu banget kan? benar kayaknya tuh bikin lapar mata, angguklah lucu banget. Sadar. Ya begitulah tempat saji juga benar-benar deh. Oke. Okay cus aja langsung kalian datang ke toko-toko uh, cafe glass. saya nggak tahu di tempat lain atau di kota lain tuh ada cafe glass. tapi uh, buat kalian yang penasaran ada apa aja di sana, pengen belanja apa dan lagi cari kebutuhan yang memang gak ada di rumah dan kalian butuhkan, langsung aja mampir ke toko ini. tuh ini kalian oke, langsung aja. Itu ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak uh, buat teman-teman yang sudah nonton. Silahkan subscribe, like, dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian buat info yang sangat berharga ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa untuk next video. Bye bye.